Waspadai Euro, USD sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro-US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.13797, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.14209. Sekian analisa Forex untuk tanggal 19 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 08